Jangan lupa titik. subscriber ya kawan-kawan Dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscriber ya kawan-kawan Halo guys Mari kita kasih tahu apakah alat-alat itu ya guys Wah ini kesini kawan-kawan petugas perbaikan jalan Ini perbaikan jalan Kalian ini kalian, kalian ini kalian. kapten kapal laut kapten. penjaga pantai jangan berhenti ayo yang mana kawan-kawan ayo kawan-kawan ini orangnya yang mana nih yang hijau nah yang merah yang mana ya kawan-kawan? Uh ini kawan-kawan. Yang merah yang ini kawan-kawan. Petugas -kawan. pemadam, pemadam kebakaran. Yang ini, yang ini kawan-kawan. Pengemudi traktor. Pengemudi traktor kawan-kawan. Ini pengemudi tank baja. Wah, bagus tank kawan -kawan uskan kerja yang bagus Oh yang mana kawan-kawan Adanya Ini Yang ini Pengemudi ah. APC, APC Nih. Ini kawan. Operator Excavator Penjaga Pantai Uh, mana kawan-kawan yang petugas pilot mana kawan-kawan dan yang petugas nah itu benar atau tidak kawan-kawan salah kawan-kawan rupanya yang benar tuh ini kawan-kawan operator mesin penuai nah. ini kawan-kawan yang ini kawan-kawan pilot pesawat tempur hmm. para melakukan hal yang bagus polisi yang mana kawan-kawan nah ini kawan-kawan polisi pengemudi APC operator ekscavator lanjutkan ini kawan-kawan operator truk derek. Pak truk derek kawan-kawan. pilot kawan-kawan. Helikopter penyelamat. Pemadam kebakaran Teman ini kawan-kawan Pilot pesawat tempur ah. Operator ekskavator Hooray Teman ini kawan-kawan Oh, ternyata yang Operator mesin penuai, penuai. para medis, pengemudi tank baja, kita melakukannya, pengemudi APC. Pemadam kebakaran Kamu melakukan hal yang bagus Helikopter penyelamat Kapten kapal laut Operator ekskavator melakukannya.